Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di dapurnya emmet Emet. Kali ini aku mau masak atau mi ramen. Atau mi ramen ini terbuat dari kentang sehingga ini bisa dimakan oleh teman-teman yang memiliki keluhan asam lambung seperti aku. Karena aku sudah beberapa kali nyoba mie ini, asam lambungku nggak naik. Jadi kali ini aku ingin nge-share gimana nih cara masaknya Oke ikutin Ini mie mienya udah mau jadi teman-teman udangnya juga udah matang kita angkat atau mie ini mie atau mie ini kebetulan kalau menurut selera saya ini kurang pedas sehingga saya tadi menambahkan cabai rawit karena selera saya e, pedas kemarin masak memang kurang pedas ya jadi ini nggak ada gak, apa bisa dimakan oleh anak-anak juga ya. udah jadi guys bagaimana ini udangnya ini telurnya Hmm, ini mie nya, mie nya ini lembut banget, kenyal, rasanya enak. Untuk melengkapi eh, sajian kita mie ramen Korea ini, aku mau tambahkan apa ini? Aku tambahkan rumput laut rumput lautnya nggak pelit tuh teman-teman. Ini saya kalau makan mie tim aduk ya teman-teman. Ini repot nih. Bismillahirrahmanirrahim. mie nya lembut banget kenyal-kenyal gitu hmm. nah, coba ininya ya hmm. ini pakai pake hmm 嗯嗯 Teman, Teman, boleh coba mie ramen ini? Uh, ini asli Korea ya. Assalamualaikum.